Honda India luncurkan Jazz Faceli. Indonesia kapan? Honda India resmi meluncurkan Jazz Faceli. Mobil yang bermain di segmen hatchback ini hadir dengan beberapa fitur dan mesin baru, meski masih menggunakan platform yang lama dari eksterior. Paling segar terlihat dari adanya sunroof di bagian atap, sedangkan untuk mesin, kini tak lagi menggunakan kubikasi 1500 cm3, namun ditekan menjadi 1200 cm3 dengan spesifikasi BS6 sesuai standar emisi di India. Tampilan interior juga tak banyak berubah, hanya saja disegarkan dengan lapisan material baru untuk membuat suasananya lebih fresh Paling menariknya lagi, Honda sudah menyediakan dua pilihan transmisi, yakni manual dan CVT pada tiap variannya Melihat dari facelift Jazz 2020 yang ditawarkan di India, apakah ada kemungkinan bila Honda Prospect Motor HPM di Indonesia pun bakal menyegarkan hatchback andalannya seperti itu? Apalagi mengingat, HPM pun enggan untuk membawa masuk model baru yang telah diluncurkan di ajang Tokyo Motor Show CMS lantaran tak sesuai selera konsumen di tanah air. Better stay inside, it's a murder town Suppress on the glide, you won't make a sound He saying he'll go crush your head for that bread. Fuck that rapping, if it's really busy, leave him dead saat menanyakan hal ini, bisnis innovation and marketing direktur PT HPM Yusak Billy mengatakan, "Bila untuk pasar Indonesia, HPM akan melakukan studi lebih dulu terhadap fitur-fitur yang akan digunakan." dengan kebutuhan konsumen di sini Indonesia atau tidak apakah nilai dari fitur itu cocok untuk mobil yang akan digunakan atau tidak dan lain sebagainya ucap Billy namun sayangnya, untuk kepastian kapan jazz baru atau model facelift bisa meluncur di Indonesia sampai saat ini masih menjadi tanda tanya besar seperti diketahui dengan ragam fitur baru yang disematkan Honda India membanderol Jazz Facilite dengan harga mulai dari Rp750.000 hingga Rp974.000 bila dicairkan Kisarannya mulai dari 149,9 juta hingga 194 jutaan. Honda Car India akhirnya resmi merilis peremajaan dari hatchback andalannya, yakni Jazz. Kemasan baru dibuat lebih sporty dan modern dengan mengusung sederet fitur-fitur baru untuk menonjolkan penyegarannya. Seperti diketahui, untuk Honda Jazz di India masih dengan bodi yang lama, bukan seperti generasi barunya yang meluncur dalam ajang Tokyo Motor Show TMS 2019 lalu. Dari segi tampilan, Jazz dua 2020 di India sudah mendapatkan ubahan pada bagian grill yang kini dihiasi permainan warna hitam serta garis chrome. Bumper depan dan belakangnya juga ikut mendapat peremajaan dengan model baru. Melansir Auto karindia sistem penerangan Jeste Celip juga sudah menggunakan LED baru, begitu juga dengan peletnya. Paling signifikan dari ubahan eksterior adalah kehadiran sunroof yang kini sudah menjadi fitur bawaan pabrik. Hmm masuk ke bagian kabin perubahan paling utama yang dilakukan adalah mengganti lapisan pada dashboard mulai dari varian PX dengan material yang lebih lembut sementara untuk layout masih sama dengan model sebelumnya Tantai hiburan berupa layar sentuh 7.0 inci yang terintegrasi dengan Android Auto serta Apple CarPlay juga sudah disediakan untuk varian tertinggi, yakni ZX. Tak hanya itu, beberapa fitur baru juga ikut mendukung peremajaannya. Mulai dari automatic 5T control, power adjustable and foldable or fans, LED headlights, serta tail lights dan sistem perpindahan gigi pada shift pada varian CTT honda meluncurkan jsc celif dengan tiga varian yakni V, PX dan ZX yang mana tiap variannya memiliki pilihan transmisi manual dan CVT. Menariknya, fitur cruise control yang semula hanya ada pada varian teratas ini tersedia pada semua variannya. Bahan dapur Pacu juga cukup signifikan. Mengikuti regulasi baru soal emisi yang lebih rendah, Honda Jazz Facelift di India kini tak lagi menggunakan mesin berkapasitas 1.500 cm3, namun digantikan dengan mesin BS6 berkapasitas 1.200 cm3 IVTEC dengan tenaga 90 tk dan torsi 110 Nm. Movin' pounds, we gon' kill him at the trap house uh, He a robin', bitch, you been out, pull a stack out I'm paranoid, what you doing? I might pull a strap out I'm the sickest at this shit, since full of facts out Night time killer scope aim sight, infrared Headshot, body shot, don't give a fuck, just leave him dead Homicide, call the cops, all black on a scene, flag. fled Police gotta do a job, uh, yeah He said he gon' step on something, I take it terrified. Uh, you better fix your smile, you can burned down on face that free to all that shit on is to wow.